Pisau pemotong daging ataupun cleaver Model ini dinamakan Kummerking Destructor Yang didesign oleh Wei Sanjong Tsai Dan diperbuat oleh Wojta Felgear hari kita sama-sama buat unboxing Dan kesan pertama atau first impression Yang pertama kita akan dapati satu biji uh, Nylon, ballistic nylon dengan uh, kidex backing Untuk kita lilitkan bilah ini pada tali pinggang Dan juga sepasang mag uh, clip dengan skru-skru nya sekali okay, Dalam package ini kita juga akan dapati satu patch Dengan sulaman yang berkualiti tinggi dengan uh, velcro backing dan juga satu biji spare cord long. Inilah dia set yang komplit untuk kumaking destructor. Secara keseluruhannya, pemikiran bilah pisau ini sangat bermutu dan berkualiti tinggi. Dengan handle material, gagangnya diperbuat daripada G10 dengan menggunakan mesin 3D. Right. Ha, dan sarung bilah ini diperbuat daripada kydex menggunakan sandwich style okay, kydex dengan ketebalan 0.08 dan dan retentionnya sangat positif mudah ditarik dan mudah juga kita menyerungkan bilah itu balik pada sheath dia dan dengan getali getah itu Bolehlah kita bawa bilah ini dengan berbagai-bagai cara. Besi yang digunakan uh, adalah SK85 daripada Jepun dengan HRC 56-58 yep, dengan ketebalan uh, 5.8 mm dan pada hulu bilah lihat pada spine dia ada jimping dengan berbentuk seperti umbah ataupun uh, taji ayam <tid> itu buat buka betul agaknya ha? memanglah ya yeah? memang cantik juga desain dia ya yeah? uh, grain yang digunakan adalah saber grind dengan mata convex uniknya tentang grind ini pada ujung bilah ini khas untuk buat cincangan dan pada belakangnya uh, khas untuk buat pemotongan daging dan tulang uh, ini adalah Haltofos uh, Holtond Hatchet dan ini adalah Mai Parang Duku Candung uh, ini Tereba Skrama dan akhirnya uh, ini uh, Nomad camp Knife berbandingan dengan Kumar King destructor ha, langsung daripada factory kita lihat betapa tajamnya bila pisau ini langsung kita boleh bawa pisau ini keluar untuk kita buat kerja kerja kebun